ya, mm -mm. kasih tahu temen-temennya, jangan suka bermain. Mm -mm. Coba gimana? Mm -hmm. Hai, aku naik sepeda. naik sepeda, mm -mm. nanti jatuh lagi. Enggak, enggak, mm -mm. Hmm, itu kenapa? Keningnya dek, Ngetahu. jadi codet gitu dek. Gara-gara ada yang mainan ya sama ini, hmm, itu mobilan siapa dek? mobilan aku, hmm. yang kereta api bawa nggak? Hmm, nggak usah, itu aja. bawa aja? bawa aja. Mm -mm. ada mainannya di rumah aja ya? Mm, nggak, mau keluar nanti jatuh lagi? nggak apa-apa. lo nanti jelek. Waduh, nanti enggak ada yang mau sama ada cewek dong.